Coba perhatikan ya guys Ada apa nih yang Loren kasih lingkaran merah dan tanah panah itu nih guys Yang ada di samping Loren Rupanya ada bapak TNI yang sedang memperhatikan Loren saat memberikan tutorial guys Loren coba tarik mundur ya guys Coba perhatikan lagi deh Halo guys, jumpa lagi dengan Loren Kali ini Loren Jinar berada di Kota Mojokerto, guys. Lebih tepatnya di alun-alun Mojokerto. Dan di sini Loren akan mencari beberapa orang dan akan seorang tantang untuk memutar kipidol. Oke, okay? mau tahu keseruannya kayak gimana? Oke, okay, langsung aja ikuti gimana nanti perjalanannya Loren untuk muter-muter cari uh, peserta untuk datang ke utara penuh, oke? Okay? Agar tiap menengkaram, ikutin terus. Let's go. Let's go. buat dengan saya Lauren Renata. Ini saya mau membuat tantangan teridol ya. dan nanti setiap mau menerima untuk idolnya akan saya berikan uang penilaian 100 poin. Ya. Gimana? Mau, mau menerima tantangannya enggak? Oke oke. kalau boleh tahu dengan nama siapa nih? Nama aja nanti. Oke deh. ini kakak. Oke menerima tantangannya Kalau sudah siap, saya kasih tahu ya caranya mana. Oke. Okay. Dan jika nanti berhasil, akan saya berikan uang semilai Oke, okay. Nah, berada di bawah kan? Kalau sudah berada di bawah, naikkan atas lagi Kalau berarti kan 1, 2, 3, <tuh>. Gimana, gimana? Siap menerima tandangannya? Coba, sekali lagi. Coba, sekali lagi, oke. Action. Stop. Ini saya, <tuk> <g phrase. tuk arrived> Kalau tidak berani dibawah, saya akan lagi, kayak Satu, dua, tiga, putar. Oke, Gimana, Kakak? Siap menerima tandangannya? Yang kakak siapa dulu nih? Nah, kita nanti setelah apa Itu yang ketiga dan taruh Tidak apa-apa Ayo, Oke Eh, Tidak apa-apa Tidak apa-apa Hai, hai, putar hai, putar aja putar aja dari hai, hai, agak putar hai, minta hai, hai, hai, ayo coba hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa, kenapa? kak? Ya, gak tahu estaban. caranya aja. Ya. ya ini tadi dengerin, gak? Ayo, gak mau masalah? Eh, ya eh, sama ya sejarah, utara, sebenarnya dagingnya mabuk. ya gak, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, ya ya ya susah kakak Eka dan kakak aja ngomong dari Terima kasih, kakak sudah ikut berpartisipasi di channelnya YouTube gitu. channelnya. Oh. Oke, okay. untuk partisipasinya, Kakak gagal mendapatkan uang. Kalau ini Oke, Kakak, uh, selamat jalan. Terima kasih. Halo, Kakak, selamat pagi. Berjumpa dengan saya, Lorenya tuh ini kak saya mau membuat telepon nih untuk memutar judul. Mami barangkali kakaknya mau menerima dan juga berhasil kakaknya akan mendapat uang senilai ratus ribu dari laren. Gimana kak penerima tanda ya, boleh. boleh ya? Kalau boleh tahu dengan kakaknya apa nih? Kakak Eliana, kakak Dan kakaknya siapa juga? Kakak, kakak Binda ya, ya. Oke, kayak gini kan ya caranya memutar viral, tolong diperhatikan nanti ada bisa, oke okay? ada lagi coba perhatikan ya guys ada apa nih yang Loren kasih lingkaran merah dan tanda panah itu loh guys yang ada di samping Loren Hei, rupanya ada bapak TNI yang sedang memperhatikan Loren saat memberikan tutorial guys Loren coba tarik mundur ya guys Coba perhatikan lagi deh Lihat dulu Perhatikan Jangan sampai Salah pandang. Satu Dua Tiga pelan-pelan Saya Satu Dua Tiga Bukan ini kakak Cukup kayak gini Jika kakaknya berhasil Akan mendapatkan uang dari Lorenz benar senilai seratus Oke kakak Yap Menerima tantangannya Oke, terima, terima. Untuk... ternyata eh ternyata bapak TNI nya menirukan pergerakan tangan Loren satu dua tiga sebentar hmm? <tuk> <tuk> <tuk> coba ulangi lagi coba ulangi lagi pelan-pelan ya. aja pelan, pelan dicari solusinya kayak gimana Hehehe ya Ya Ya ya papat Ayo, kak. hitungan ketiga nanti putar judulnya kita ya satu dua tiga. putar enggak nah, santai santai tenang, tenang. ayo kak ayo. ayo santai santai tenang tenang ya, ya, <susuk> ya? Gak, kakaknya ini kayaknya hampir hampir tahu ini caranya hampir hampir bisa kok ayo, ayo. satu dua tiga putar ini <susuk> kakak mina kakak mina ya uh, ini guys kakaknya masih mencari solusinya kayak gimana caranya memutar judul <suk> Sandeka sandeka Ayo Putar putar Kalau nggak nggak tahu gimana caranya Ayo Ayo Ayo Ayo Ya Ya Udah nyerah sudah nyerah gitu? kayaknya wina sudah nyerah kayak yang tadi kakak siapa tadi kakak elisanya juga sudah nyerah untuk menerima uh, tantangan memutar tinggal dari Loren Jenner uh, terima kasih sudah ikut berpartisipasi di channelnya Loren Jenner ya uh, untuk partisipasinya, Anda gagal mendapatkan uang sejumlah seratus Oke, Kakak, terima kasih. Terima